Salom dan Yahuk, satu kata buat khusus suku Nias atau suku sendiri. Sebenarnya ya, biar orang Nias. Aku lebih memuja suku lain. Karena kenapa? Suku lain atau orang lain gitu, nggak sesama suku aku. Dia lebih menghargai sesamanya. Dan pola pikiran mereka itu lebih apa cerdas daripada otak orang Nias. Yes. Kenapa kenapa aku bilang begitu? Orang Nias yes, hanya itu yang ditahunya untuk memaki sesamanya, untuk melihat keburukan temannya, dan mengucapkan kata-kata yang tidak bermanfaat. Hmm? Itu orang Nias. Yes tapi kalau orang lain suku orang mana pun itu senioritas orang, orang itu memberi arahan ataupun teguran sesama mereka baik caranya nggak kayak gini ada yang bilanglah tak apa lah ya dibilangnya gitu gitulah dan kalian mungkin kalau lewat di beranda kalian video ini sadar atau nggak sadar itu kalian terserah oke okay? aku buat video aku itu sendiri bukan untuk menghibur diri orang lain itu terserah orang lain mau bilang apa selagi aku masih se apa bahagia dengan caraku sendiri buru amat semua orang lain. tapi kalian sebagai kita orang Nias yes, janganlah berkata-kata yang nggak baik oke yes, kan? lah karena meter kalian bahasa kalau oranglah apa bahasa Indonesia atau suku lain atau orang luar baca komentar kalian kalau masih bisa menilai apakah orang di sini punya otak gak sih punya pikiran yang baik gak sih dengan sesamanya untuk mengkomentar komentar lagi tapi dengan cara bermanfaat atau masih logika, jangan kayak kata-kata kalian itu apalagi yang kata-kata jaluhu itu pun yang jeluh pula ya. Apakah kamu wajar, bes? Kenapa sih orang-orang di luar itu sama? Kenapa bisa menjaga hati orang? Atau ke mana pun, mau Kebaju pun dia, di fikirnya itu urusan dia. Yang penting diberi, diberi yang baik. Bukan kayak kata-kata kalian. Kontrol kalian, kalian itu sepanjang apa sih? Kok kalian yang belum mengikarnya seperti itu sama